Oke okay, so guys balik lagi bareng gua dan Drimulana di game Arknights Server CN yang dimana ini sudah ada event 4 anniversary anniversary keempat yang dimana ini ada operator baru ya seperti biasa operator baru dan event baru eventnya itu lone, lone, lone trail, ya. yang ini berfokus kepada Reinlab ya. dan untuk uh, operator barunya itu ada tiga macam satu free satunya lagi limited satunya lagi uh, ini operator biasa yang bisa diambil dari banner-banner standar empat eh, apa empat nah eh. Len lencana bang kan pangkat oh ya lencana eh. oh di sini ada 5 po di sini ada apa itu? oh bintang 5, bintang lima dan di sini ada dia loh, ya ada poten poten tiga ya di gua nih poten tiga ya kenapa poten tiga bang harusnya kan poten empat karena gua mulainya bukan pertama kan jawa lawan mulainya Oke dapet 5pu uh, baru 12 biji agak bisa guys beli segini deh Oke kita ambil ini menu dari 2019 sampai 2023 berharap ini game panjang terus umurnya bismillah dapet seribu please oh enggak oh 800 lumayan alter enggak dianggap itu tadi alter tuh yang free yang free tadi Silent, eh, silence alter here i stand disinilah aku berdiri here, disinilah aku berdiri dong mantep juga tuh kata-kata dan sebagai red of nya ada mereka bertiga eh? Oh W nggak ada ya. Oh, kepikir W ada juga. Soalnya W itu kan dari anniversary pertama kan. Oh, jangan-jangan dia red offnya standar di sini, guys. Iya, yeah, guys. Oh, jangan-jangan red off standar sini. Oh, tuh, tuh, tuh, tuh, tuh ada W tuh. Tuh tuh tuh. Iya, ada W ya. Red off, red off dua persennya. Oh, berarti bukan red off yang 30% ya. 30 Ini maksud Masuknya rate up sih cuman 30% rate up Sedangkan red up yang di banner ini 70%. 70% dengan 2% juta lagi. Gitu. Bayangkan cuma. Ini Rosmontis ada juga ya di sini. Cuman limited tuh apa Oh jangan-jangan padu. -jangan. Oke, okay, tanpa basa-basi kita mulai saja di sini gua ada 16 PO. Eh, 16 PO, 16 random, 16 rebondum. Bismillah Jangan lupa topi anda bang Ya yeah, ya yeah. ya yeah, Ingat ya uh, topi Let's go Yang pertama Apakah satu kalipun Yang benar tuh Satu kalipun Oke okay, putih Hai hai Hai hai <xi> Bismillah Allah mabarik lana Fima razaqtana wa kira-kira Sebenar Paling masuk di shop short <gulp> <kunakan> ya yeah. Kecuali yang benar Chinese ya Oh, nggak berani lihat ini tuh. Oke bintang 5. Iya bintang 5. Siapakah itu. Aduh satu, dua. Di terakhir pun lah. lumayan, tetap on. Ya parah. Shiru mana shigoto ni 16. Eh oh, kurang 2000 sih. Kurang 2000. oke okay, loading lama apakah ini pertanda? bintang 6 guys nah okay, guys loading lama eh kita hitung 3 2 1 oke okay, sudah gua duga apakah ini mudah -mudahan. mudah mudahan guys mudah mudahan guys Please. oh ini ada suara, guys kemarin kemarin itu nggak ada suaranya juga tuh ada suaranya kemarin kemarin itu nggak ada suaranya anjir yang pertama Bang, cuy, bang cuy. Jadi masih tenan, Tg. Ngeri sih ngeri ngeri ngeri benar ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri banner limited nih ada banyak nih limited, eh. ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri lagi, ngeri kan ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri ngeri Hati ini terasa sakit 21, 32 oh bang. Ada. Bentang 4. Bentang 4. 37, 38, 39, 40. Ada di sini tuh satu Dua Tiga hai, hai, hai, hai, oh banyak cuy mereka cuy oke hai, di Shop tiket event bang oh iya hai, event hai, hai, dilita dilita dilita dilita bintang lima dong oke okay, habis ini bintang enam guys ya yeah, bintang enam nih habis ini Gua yakin bintang enam eh kita skip waga aruji <di -trabi kolayca2> <Scamera. drabi Würzio> Hello, pas Halo. nih cuy enam puluh. Yuklah bro, datanglah bro. Ini datang di Malang lah. Ini nyawa terakhir gua. <laughs> Milsi dua, Amin, Amin, Karena ada antri ya kan? Dabran dua antri terdikabul uh, mungkin. Kok bisa? Kok bisa, cok? kok bisa gitu, anjir! Wah, pikir ini kan uh, kita kan dapat bintang enamnya tadi di 20 puluh eh? ya. Di dua ya, pikir itu cuman bonus doang tuh. Jadi, puluh ke 50 50 masih bisa dapat bintang 6 lagi, ternyata. 90 10 10 20 30 40 50. Ini harus 10 kali pun lagi cuy biar dapat bintang 6. Gua enggak bisa bakar PO ya. Gua pengen beli Chen. Gua pengen beli ini, Ju. Bandingkan kalsit gua pengen ini dulu. Eh mari kita beli skin beliau. Uh, mantep nih senyuman itu loh. lagi voucher bang, vouchernya sudah habis. pengen balikan nama mantan, aja eh kagak gede, tapi nah, kalau gede aja bagus bagus. kalian nggak dibeli sekali. Kimiwa bang. bang. Ini berapa PO saya nih bang PO saya yang kau yang dari mana lagi Cakar kau renter kau yang kau yang Gua yang kau yang cakar cakar nih yang cakar waktu masih ada kucing yang kau yang Mau cakar-cakar, ih, muka pernah muka itu. <laughs> di sini ada dua, di situ ada berarti 5 ya bismillah, mudah-mudahan 71 langsung dapat lah. Ya, tujuh Aduh, hai, hai, hai, music hai, si Mule, si Mule, si 今回はマイレンダー機金の <tuk tangan>